Jadi kali ini kita ke gunung-gundur untuk mencoba track Indurox seri pertama ah, Seperti apa treknya? silahkan dilihat sendiri nanti Jangan lupa untuk klik like, subscribe buat yang belum dan juga share ke teman-teman kalian ya, ya Tadi nggak kelihatan ketutupan kabut bagus banget. Jadi ini ada tiga track, di tengah, dan juga uh, Cikoneng. Yang paling atas adalah Titis, kemudian agak sedikit ke bawah Cikoneng, lalu paling bawah adalah Citengah Paling panjang itu Titis. Kemudian uh, yang kedua adalah Cikoneng, lalu yang paling pendek sepertinya adalah di terakhir. Ya, seperti ini. Kalau misalkan basah LS-nya seperti ini, terus menurut saya ini LS-nya lebih kejam daripada Sukawana. Kenapa karena di sini hampir terus terusan curamnya. Kalau Sukawana itu kan ada landainya. Kalau yang ini dia uh, hampir curam terus terusan. Nih saya dapat section landai, terus. Nanjak lagi dan nanjaknya juga enggak sembarangan. Ini lumayan ini ngabisin tenaga. Yuk, gimana kang Deni? Ini alasnya lumayan curam dan berair kalau hujan. Katanya tadi malam nih hujan, jadi lumayan lah basah sampai atas. Ini sudah berapa kilo? 1,2 km ada Kang Dani, ada Pak Adam, ada Om Ruli, ada Mang Buyan, Tragikis. pere What? This bro. Oh, Wah, cium, <laughs> kan. smiling I am it� I am ah Backer is this here Bajak Mentar. Hati-hati teh, Bajak teh. Edun oke okay. okay. bismillah Yes Itu udah belok ke kanan kan udah selesai nih kita oke trek CT sebarusan udah selesai terus ternyata hanya 1,4 km guys <tuk> tapi batunya ngeri banget asli <tuk> ini jam salah satu <01. tuk> <tuk> gila mantep banget batunya ini udah sampai ya di track apa nih SS Cikoneng yang kebanyakan tanah semua ini 1,35 sampai sini Aduh, capek. ini 1,4 km sampai di Cikoneng dengan waktu 32 menit capek jalannya susah basah berair dan batu nah, cobain sendirilah bareng Om Ruli back system dan juga Kang Aden track kedua track berapa nih kedua ya tadi CTS ya oke oh. <tuh> rekam daripada lupa Lalu. dari sekarang Bismillah dah oh. tuh Bismillah Oh, curam nggak eh, ini curam curam jaga jarak kita oh. uh. jih tuh takut Aduh. Oh, gelap, eh. Asli gelap. Hmm. Hmm. Hmm. Wah, ini nih gelap. Soram. Ini handle bar harus pendek, nih. Ini. aja. Uh, uh. oke okay. Mas batu Dram. Kita jarak drop Eh dropan eh ke tinggalih. di nih. Batu lagi ya? Oh, ini ya. Batu. Ya, Batu. batu Oke. Okay. Ciri tengah. Dah. Kaka. Bismillah. Alah. Wah, beram. nah Halo. Aish, bisa, bisa. Aduh. Aduh Pipa Ah, gila. Alas hehe, oh, oh. wah, gus aja kang, maju wah, Desek, Gila lah. Orang apa? Gila, gila, gila. Ya. Oh, iya. Oh, jembatan. 12. Petarang, Bu. Mabar oh, lepas lagi Terang Oh, ini yang barusan ini track di susah. Kenapa? Karena nggak ada barem, Over overspeed, terus batunya hidup, batunya besar besar lagi. Aduh, tadi sempat lepas rantai satu sekali karena batunya gede-gede sih. Overall trek Gunung Guntur ini yang susah adalah LS nya, pantesan nanti Indurox cuma dua SS ya untuk kelas Master, karena memang menguras tenaga sih naiknya. Jadi si LS nya itu uh, nanjak terus nggak kayak Sukawana ada yang istirahatnya, terus kemudian nanjak sedikit sedikit agak panjang, tapi kalau ini pendek cuma satu setengah kilometer dan uh, yang untuk istirahatnya sedikit. Dan saya harus uh, menggunakan gear yang paling ringan. Itu aja reviewnya. Terus uh, overall turunannya enak-enak semua. Terutama yang Cikoneng. Uh, tadi hujan, kemarin juga katanya grims. Tapi nggak, nggak licin gitu. Curam iya Terus Citi uh, is Dia panjang. Batunya mantap. Drop-drop kecilnya nggak kelihatan. Terus high speed. Terus yang Citi di tengah setengah barusan itu adalah batunya uh, gede-gede, beremnya nggak ada, beloknya suka overspeed, suka labas, terus uh, apa namanya? eh, uh, Sepertinya fork saya sempat bottom out yang depan, karena saya kurangin uh, reboundnya, rebound tadi pas waktu cti is full sekarang nggak saya kurangi, eh malah kayaknya bottom out. Oke itu aja review dari saya, sekian terima kasih, jangan lupa subscribe ya.